Nah, sekarang umurnya sudah meranjak 6 tahun Janganusannya tuh uh, cerebral palsy, ada epilepsinya, ada GERD juga Infeksi kornea mata sama uh, telinga tidak bisa mendengar sama sekali Dan dia makan dari bayi dari umur 2 minggu itu cuma pakai selang aja sampai sekarang kalau buat harapan buat kayak anak normal sih jauh mas dia pasti bisa tapi yang penting dia sehat aja sih sehat nggak usah pakai ada demam demam begini aja gitu nggak apa-apa yang penting dianya panjang umur aja